Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat lestar di kalian berada selamat malam selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian diva tv yang akan mengabarkan kabar baik kabar terbaru seputar lesti jora dan rizky villa. Namun bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like comment dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan vitamin bahagia pastinya Dari idola kesayangan kita, Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada unggahan spesial banget ya dari Bunda Lesti di laman akun Instagram pribadinya, dua jam yang lalu memposting foto cute baby L Yang sedang tertidur bersahabat, masya Allah Pokoknya ini mah the best banget, penyemangat banget ya untuk keluarga Konoha Apalagi kita semua pasti dibikin selfie dengan bibirnya abang Fatih ini Di postingan ini pun Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat Masya Allah anak soleh al-fatih kata Bunda Lesti ya Mudah-mudahan baby L Menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan kedua orang tuanya Amin Tentu di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Ada tanggapan dari suami tercinta Bunda Lesti Yakni Papa Bilar ikut memberikan tanggapan Bibirnya belah yaitu Kata Papa Bilar ya Tuh salpok juga nih Papahnya Abang L dengan bibirnya yang sangat menggemaskan ini Masya Allah Komentar selanjutnya juga ada dari Bang Adi Sky Ikut memberikan tanggapan Fix, mirip bapaknya banget Tidur kayak gini Waduh, Masya Allah banget ya Mirip bapaknya nih, kalau lagi tidur begini ya Kata Bang Adi Semoga BBL semakin banyak doa dan dukungan Mudah-mudahan support juga semakin banyak dari orang-orang yang baik Yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar Selanjutnya persahabat kita simak juga di unggahan IGS-nya Om Izhar yang mengunggah atau meripas kembali dari akun Lesler Masih di momen yang sangat luar biasa bahagianya di tanggal 24 Mudah-mudahan persahabat kekompakan dari fanbase Fans yang sangat luar biasa Leslar lovers tetap terjaga dengan baik semakin solid mendukung karya-karya idola kesayangan kita Om Ijar pun persahabat ini menekan sebuah kalimat ucapan terima kasih. Kita simak kalimat yang diposting. Terima kasih buat seluruh Leslar Lovers. Semoga persaudaraan kita makin dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itulah kalimat ucapan dan sekaligus doa dari Om Izhar untuk Leslar Lover. Semoga persaudaraan kita semua semakin dieratkan dan dikuatkan. Amin. Udah. Tentunya terasa ya, persahabat, kita semuanya mengikuti Leslar sampai saat ini, di mana mereka belum menikah sampai punya baby. Semoga Leslar, Lesti, dan Bilar ini selalu diberikan kesehatan. Terus panjang umur dan doakan kami juga, persahabat, ya, untuk Leslar Lovers. Mudah-mudahan kita semakin kuat selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar. Amin. Berikutnya kita simak juga persahabat Vlog sudah di up di channel Youtubenya Leslar Entertainment Momen play date nya Abang El Yang belum mampir silahkan mampir persahabat ya Karena vitamin bahagia selalu disuguhkan Lewat channel Youtube Leslar Entertainment Yuk sama-sama kita dukung karya-karya terbaik idola kita Dan tim Leslar Entertainment Selanjutnya juga persahabat Malam hari ini kita mendapatkan asupan vitamin bahagia kita simak ada cedukan yang sangat luar biasa membahagiakan, spesial di tanggal 24. Bunda Lesti dan Papa Bilar lagi merayakan lewat dinner bersama, masya Allah. Ini sih cute banget ya. Doakan selain terbaik untuk Lesti dan Bilar. Rumah tangganya bahagia, langgeng dan jauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Banyak sekali dibaca komentar dan respon juga yang diberikan oleh para sahabat. Dari akun POP270108 mengatakan Cantik banget bundanya Abang El Aduh Masya Allah banget ya Saffok dengan bunda Lesti Yang penampilannya selalu tampil cantik Dan sangat Anggun sekali Masya Allah Doakan selain terbaik Jangan henti-hentinya persahabat mendoakan Mudah-mudahan Leslar selalu dikuatkan Selalu diberikan kesabaran Amin Dan kita nanti juga persahabat ada komentar dari Reni Widianto mengatakan Aduh, Bupol hatiku gembira riang tak terkira melihat Leslar sedang merayakan tanggal 24 Masya Allah, bahagia sekali ya warga Konoha Disuguhkan vitamin segar di malam hari ini Jangan kemana-mana bersahabat, kita masih menunggu cidukan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini Spesial di tanggal 24